Selanjutnya kita akan mengambil kartu kategori pekerjaan seorang Leo di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan November tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kenisiannya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan November tahun 2020. Pertama kategori kesehatan,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 Untuk kesehatan seorang Leo di bulan November adalah two option ataupun dua pedang. Secara umum two option itu diartikan dua pilihan tentukan satu pilihan untuk melepas keraguan. Jangan sampai keraguan itu akan menimbulkan suatu beban pikiran kepada seorang Leo di bulan November tahun 2020. Jadi di sini menggambarkan seorang Leo kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di satu sisi seorang Leo mendapatkan beban pikiran yang dimana seorang Leo mendapatkan pilihan yang teramat sulit baginya tentang kehidupan yang ia jalani dan tentang suatu perjalanan hidup yang akan ia lalui yang sangat berdampak negatif kepada kehidupannya di bulan November tahun 2020. Di mana di sini seorang Leo mengalami beban pikiran dan seorang Leo membutuhkan seseorang untuk memecahkan suatu masalah yang ia alami saat ini dan di sini juga seorang Leo memiliki keraguan yang di mana untuk memilih satu pilihan yang sangat berat dan di sini berdampak kepada beban pikiran yang akan didapatkan oleh seorang Leo di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King Open tanggal itu diartikan seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri Yang merupakan sosok seseorang sahabat terbaik Leo sendiri Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa Namun Leo mendapatkan beban pikiran Yang dimana seorang Leo sering bercerita kepada sahabatnya Dan meminta solusi kepada seorang sahabat Yang merupakan sosok seorang sahabat yang lebih tua dari Leo sendiri yang ia percayai Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hiropen. secara umumnya The Hero Pen itu diartikan ada di sejadat tokoh agama, taat aturan orang yang disiplin, dan orang yang memberikan masukan kepada seseorang yang mendapatkan masalah di dalam kehidupan. Dan jika kartu The Hero Pen kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo di sini menggambarkan, kesehatan seorang Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di satu sisi mendapatkan beban pikiran yang amat berat, dan disinilah seorang The Hero Pen ataupun sosok seseorang sahabat Leo memberikan masukan, ataupun memberikan motivasi kepada seorang Leo untuk menentukan solusi atas masalah yang ia hadapi yang berdampak positif kepada kesehatannya dan beban pikirannya akan mulai menghilang di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu keuangan seorang Leo adalah Ten of Pentacle ataupun 10 koin. Secara umumnya Ten of Pentacle itu diartikan kinerja kerja keras yang ia lakukan selama ini akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan November tahun 2020 dengan ditandai keuangan yang sedang meningkat ataupun keuangan yang mengalami peningkatan secara drastis. Jadi, di sini menggambarkan keuangan seorang Leo di bulan November tahun 2020 itu mengalami peningkatan dikarenakan usaha. Dari seorang Leo yang ia geluti selama ini akan membuahkan hasil di bulan November tahun 2020 yang dimana keuangannya akan mengalami peningkatan dan keuangannya akan meningkat secara drastis dan di satu sisi seorang Leo akan berbagi kepada seseorang yang membantunya di dalam kategori pekerjaan dan ia akan berbagi kepada keluarga Leo sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seorang pasangan Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo meningkat di bulan November tahun 2020, di mana usaha-usaha yang dilakukan Leo selama ini akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan November. Dan di satu sisi seorang pasangan akan mensupport dan mendukung seorang Leo di dalam kategori keuangan, yang dimana seorang pasangan juga ikut mengkontrol pengeluaran dan pendapatan seorang Leo di bulan November tahun 2020. Dan jika kartu daya kita gabungkan dengan keuangan seorang Leo di sini menggambarkan seorang Leo sama pasangan akan memulai ataupun akan mengkontrol keuangannya sehingga di sini seorang Leo mendapatkan peningkatan keuangan yang dimana mana di sini usaha seorang Leo akan mendapatkan hasil yang maksimal di bulan November dan seorang pasangan akan memberikan dukungan dan masukan yang positif kepada seorang Leo di dalam kategori keuangan. Dan untuk karir pekerjaan seorang Leo adalah 5 of 1 ataupun 5 tongkat Secara umumnya Five of One itu diartikan kerjasama dengan orang lain ataupun tidak kerjasama dengan orang lain. Namun di sini jika kerjasama dengan orang lain akan mengimbulkan perpecahan ataupun persaingan. Namun jika Leo bekerja dengan ide sendiri akan membuat tenaga seorang Leo teruras habis dan kesehatannya akan menurun. Dan disinilah pilihan yang amat berat itu Leo dapatkan sehingga di sini menjadi beban pikiran kepada seorang Leo di bulan November tahun 2020. Namun di sini dikategorikan seorang Leo akan memilih jalan, yaitu jalan yang sangat cocok kepada seorang Leo di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana di sini tujuan seorang Leo adalah meningkatkan pekerjaan, meningkatkan kehidupan, dan meningkatkan keuangan di bulan November tahun 2020. Namun di sini, usaha yang dilakukan oleh seorang Leo di bulan November akan membuatkan hasil yang maksimal kepada keuangannya dan menunjang keuangannya sangat bagus di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Sword, secara umumnya, King of Sword ini diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, ataupun seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang memberikan masukan kepada seorang Leo yang sangat dekat dengan Leo sendiri. Jadi, di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan pilihan antara kerjasama sama ataupun tidak bersama orang lain, yang menimbulkan beban pikirannya, dan dimana di satu sisi seorang sahabat yang merupakan sosok yang lebih tua dari Leo sendiri memberikan masukan yang sangat bagus dan masukan yang terbaik kepada seorang Leo yang dimana menunjang karir keuangan kehidupan seorang Leo di bulan November tahun 2020 dan jika kartu The Hero yang kita gabungkan dengan kartu-kart pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan sosok seseorang sahabat yang memberikan masukan adalah sosok seseorang yang disiplin dan taat aturan yang dimana sosok tersebut merupakan orang yang sukses terlebih dahulu dari seorang Leo yang mendukung leo agar sukses di dalam kategori karna pekerjaan di bulan November tahun 2020 dan untuk kartu hubungan asmara semang leo adalah 9 nine of cup ataupun 9 piala secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara dengan menerima kekurangan serta kelebihan yang dimiliki oleh pasangan namun di disini mencolok menerima kekurangan dan menutupinya serta mendapatkan hubungan yang lebih harmonis. Jadi, di sini menggambarkan kepada hubungan asmara Leo di bulan November, hubungan asmaranya di dalam kategori mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan keharmonisan hubungan bersama seorang pasangan, Yang dimana di sini seorang pasangan selalu mendukung tingkah ataupun kinerja seorang Leo di dalam mendapatkan keuangan, kehidupan, serta meningkatkan karir dan pekerjaan. Yang di sini juga seorang Leo memberikan responnya positif, sehingga di sini antara Leo dan pasangan saling menutupi dan saling bertukar pikiran di dalam kategori kehidupan. Sehingga di sini, keharmonisan hubungan akan terjadi, dan untuk support energinya adalah phase of cup. Secara umumnya, phase of cup itu diartikan seorang anak, jadi di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan keharmonisan hubungan bersama pasangan, kebahagiaan hubungan bersama pasangan, yang dimana. Seorang pasangan dan seorang Leo mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Leo Dan merupakan anak saudara Leo sendiri Dan jika kartu di Eropen kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan Seorang Leo dan pasangan merupakan sosok seseorang yang disiplin Dan sama-sama menjaga perasaan serta memberikan kepercayaan, perhatian, dan kasih sayang yang penuh kepada seorang pasangan ataupun Leo sebaliknya Untuk mendapatkan keharmonisan hubungan yang dimana seorang Leo dan pasangan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak. Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan November adalah 2, 20, 15, 50, dan 60. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di bulan November tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.